Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumadi Para pemirsa YouTube channel Jawa Kawadar Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Dejayeng Pangudar Nalar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang weton Sabtu Pon Yang berhubungan dengan watak serta karakter juga sifat maupun rejeki dan pekerjaan yang cocok serta yang lebih penting lagi adalah tentang jodoh pinasti watak serta sifat juga karakter termasuk jodoh seseorang ini bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan weton orang Jawa biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya karena dari hari weton seseorang itu bisa dilihat dari karakternya meskipun tidak 100% tepat tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton serta hari kelahiran tadi ini tidak bisa dianggap remeh hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang nah nilai neptu itu sendiri diawali dari yang paling rendah yaitu nilainya 7 sampai dengan yang paling tinggi nilainya 18 yang paling rendah adalah hari Selasa Wage itu neptunya 7 dan yang paling tinggi Sabtu Pahing itu neptunya 18. Dari neptu inilah, kemudian semua yang mencakup karakter, watak seseorang ini bisa diketahui Hari itu pada umumnya ada tujuh yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu Kemudian pasaran limo itu dimulai dari Legi sampai Kliwon Dalam Petung Jawa ada yang dinamakan Paringkelan di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringgelan soman atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu. Paringgelan soman atau jodoh pinasti itu ada lima, yang disebut satu, seri, dua, lungguh, 3. gindung, 4. loro, 5. pati. Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan atau pasangan calon pengantin yang mana weton dari pihak laki-laki dan perempuan ini disatukan. Kemudian dijumlahkan ketemunya berapa. Dan itu dikurangi 5 dengan kelipatannya. Kemudian sisanya berapa? Ini yang disebut paringkelan ponco sudo. Umpamanya kalau sisa satu maka jatuhnya di paringkelan sri Kemudian kalau sisa 2, jatuhnya ada di lungguh Sisa 3, jatuhnya gendong Sisa 4, jatuhnya loro atau sakit Kalau kesemuanya tadi tidak ada sisa atau nol yang dikurangin 55 tadi ini yang harus dipahami untuk perjodohan antara weton, laki-laki, dan perempuan Karena ketemunya pati Nah, kemudian arti daripada Sri, Lungguh, Gendong, Loro, dan Pati Yang nomor satu Sri, Sri itu artinya rezeki Orang yang menjalankan perjodohan yang ketemunya hitungan Sri Biasanya rezekinya akan selalu ada dan mengalir terus Ini kehidupannya akan selalu senang dan berbahagia Yang nomor dua, ketemu lungguh Lungguh itu bi bisa kedudukan, bisa juga jabatan Atau malah sebaliknya Hanya duduk diam, tidak mau berkarya Bawaannya selalu malas Nah, perjuduan yang ketemu nomor dua atau lungguh ini Biasanya hanya mengharapkan balas kasihan dari orang lain Menjadi pengangguran, tidak mau berusaha Bahkan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari orang lain Kemudian yang ketiga ketemu gendong Gendong itu membawa beban Perjudian yang ketemu hitungan nomor tiga atau gendong Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat biasanya seperti itu Lalu yang ketemu empat Empat ini adalah loro atau sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro Biasanya sering sakit-sakitan Ini akan selalu bergantian Baik pasangan yang laki-laki maupun yang perempuan Nah, kemudian yang ketemu hitungan nomor lima Atau sisanya nol sama sekali tidak ada sisa setelah dikurangin lima Ini jatuhnya pati Pati itu artinya mati Menuju pati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 ...tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup. Untuk hidup ini, menurut saya kebutuhan hidup itu diantaranya... ...yang nomor satu adalah sehat, ini nomor satu. Selamat dalam perjalanan hidup dan bisa netepi wajib ingurit. Atau memenuhi kebutuhan hidup, karena apa? Karena hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan. Orang hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang utang Apalagi kalau, kalau sampai nyandang susah, ini perjalanan yang sangat ruwet sekali Kemudian yang kedua, jika punya kemauan apa saja, besar kecilnya, ini harus terlaksana dan bisa tercapai Nah ini yang perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya jalan keluarnya lewat mana Mari kita bersama-sama kita mencari supaya bisa mencapai apa yang kita harapkan dan jika semua itu bisa kita dapatkan maka kehidupan itu sangat sempurna sempurna itu artinya genap tidak kurang juga tidak lebih kalau kurang mau cari kemana kalau lebih juga mau ditaruh di mana ini yang harus kita benahi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Sekarang saya akan menyampaikan tentang watak sifat serta karakter perjodohan yang cocok baik itu rezeki maupun tentang jodoh pinasti bagi orang-orang yang wetonnya hari Sabtu Pon dalam hitungan Jawa Sabtu Pon memiliki jumlah neptu ya, nilainya 16 neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran hari sabtu pon hari sabtu itu nilainya 9 kemudian pon itu nilainya 7 neptu sendiri adalah salah satu dari indikator untuk mengetahui watak sifat, karakter, jodoh, dan rezeki bagi setiap orang yang mempunyai weton itu tadi watak, sifat, dan karakter Orang yang lahir di hari Sabtu Pon, mereka biasanya ini seperti lakuning banyu. Lakuning banyu artinya bertingkah laku seperti air. Mereka mempunyai hati yang teduh, sabar, bisa membuat orang lain nyaman bila di dekatnya. Orang yang lahir pada hari Sabtu Pon, pada umumnya selalu pemaaf dan tidak mudah terpancing emosi. Kesabaran serta ketakwaan orang ini adalah yang terbaik di antara weton-weton yang lain Karena kesabarannya ini mereka biasanya bisa mendapatkan tempat terbaik dalam usaha maupun pekerjaan Karena tanggung jawab yang diembannya sekuat tenaga akan mereka kerjakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya Orang yang lahir pada hari Sabtu Pon merupakan orang yang tidak perhitungan. Ia adalah orang yang loyal. Jika ada teman yang mengalami kesulitan, dia tidak sungkan-sungkan untuk menolongnya. Oleh karena itu, mereka yang lahir di hari Sabtu Pon mempunyai banyak teman karena juga dalam pergaulannya mereka itu sangat luas. Yang perlu digarisbawahi adalah beberapa karakter. Baik karakter yang buruk dari mereka adalah orang-orang yang tidak mau kalah. Ia tidak bisa melihat temannya mengunggulinya atau melebihi dari dia, dan mereka akan berusaha menjadi yang terbaik meskipun dengan cara yang buruk. Selain itu, mereka juga orang-orang yang angkuh, mudah curiga, dan was-was. Kemudian, pekerjaan yang cocok bagi orang yang lahir di hari Sabtu Pon. Berdasarkan karakter yang ada pada dirinya, orang yang metonya Sabtu pon lebih cocok bekerja dengan ketelitian dan kesabaran. Nah, pekerjaan yang cocok bagi mereka seperti menjadi peternak, peneliti, arsitektur. Nah, kendati demikian, mereka juga cocok jika bekerja sebagai seorang wirausahawan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 Orang yang terlahir pada hari Sabtu pon merupakan awal dari meningkatnya kualitas. Wah. Kemudian tentang rezeki, orang yang lahir pada hari Sabtu pon merupakan awal dari meningkatnya kualitas kehidupan dalam ekonominya keluarga. Rezekinya termasuk bagus sehingga kedatangannya dalam keluarga akan memudahkan perolehan rezeki bagi ayahnya. Hal ini berlaku jika weton ayahnya atau kakaknya memiliki weton kurang dari enam belas Kemudian yang lebih utama atau yang paling penting ini adalah kecocokan tentang jodoh pinasti. Terkait dengan urusan jodoh pinasti, mereka harus mencari pasangan yang mempunyai nilai weton yang pertama nilai wetonnya 10 15 weton ini terdapat pada hari Selasa Pon dan Rebu Kliwon Kemes Pon serta Jumat Pahing. ini bila berjodoh seperti yang saya sampaikan ini tadi namanya ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti ini adalah jodoh yang ditentukan oleh hari dan pasaran ini berdasarkan Petung Jawa pasangan ini akan saling melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki terus bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi ketemu wetonnya bukan weton jodoh pinasti solusinya adalah Anda cari hari pernikahan Anda pada waktu itu jika Anda menikah pada waktu itu hari Minggu Kliwon umpamanya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 Tumpeng ini yang dilengkapi dengan urapan, juga telur ayam 20 yang sudah direbus, serta dikelilingi di dalam tumpeng itu, serta ayam ingkung ataupun nasi uduk, jika perlu penuhi dengan buah-buahan. Selamatan ini adalah gambaran dari keinginan Anda berdua yang melambangkan kebahagiaan supaya murah rezeki sandang dan pangan. Kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda dan katakan pada mereka, kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan agar rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dulu menikah. Kalau ada teman yang bisa dipandang bisa membacakan doa, minta tolong dengan mereka untuk memimpin doa. Dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi Supaya kebahagiaan Anda dalam menjalankan rumah tangga ini Selalu hakiki Itulah yang bisa saya sampaikan Tentang sifat serta karakter Serta yang tidak kalah pentingnya Tentang perjodohan pinasti. Mudah-mudahan ini berguna bagi rekan-rekan semuanya Mohon maaf jika ada salah kata Serta kekurangan dalam saya menyampaikan Apa yang menjadi war sengkernya pada petung Jawa, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Rahayu, rahayu, rahayu.